Oke, okay, nih kali kita pigambar kawin kawan. Kawan kawin. Koloi. Koloi kawin. Sekoloi orang tegap. So, ini kawan kita yang di belakang. Delik, ya? Sarapan ya? yang bagus. Oh, oh, <tik> oh. Eh, saya belum sarapan noh. Oke, okay, stay tune. kami sih minyak dulu, tuan punya kamera dia gigi beli air, yaitu nadia. Hai. So sampai sudahlah di sini tempat orang kawin. Bonjour Lah. Hmm. Kalau tuh hari camping kan, kalau beginilah cocok cuaca dia. Waih. Jadi tuh video deh yang camping ada di sinilah. Nanti saya kasih slide, ada linknya di sini. terusnya di masjid Ini kawan Sakawit. Hai. Pak Win sudah dia. Eh belum lagi karang-karang karang menjawab karang. karang. lagi menjawab lagi <laughs> ini dia kawin kawan kami abang sadu sekarang uh, upacara sudah selesai lah di masjid coba so, kita sekarang pergi auto so orang sekarang uh, tengah auto lah ada yeah. tengah auto Itu orang sekarang tengah photoshoot, lah. Nah, ada orang. kedua, gambar kawin. Nah, kali kami pergi lohan rumah pengantinnya. Oke, okay, stay tune. Jadi okay, semua. Oke okay, satu dua tiga. lagi senyum. Okay, senyum. Satu dua tiga. Jadi, sekali lagi. Oke, okay, one, two, three Selamat pengantin baru Panat ya? Ini juga panat tapi kita tengok dulu natagam di bro kasih kode So selesai sudah tugasan hari Jadi oke okay, jangan lupa subscribe. Bye.